Hello, apa kabar? YouTube, pada video kali ini kita akan membahas tentang sepatu boots, mulai dari model, fungsi, dan kegunaannya. Selamat menyaksikan! sepatu boots, ya salah satu sepatu paling populer di dunia. Kenapa aku bilang paling populer? Karena hampir setiap bidang pekerjaan yang dilakukan outdoor maupun indoor menggunakan sepatu boots. Walaupun tidak semua orang yang menggemari sepatu boots, layaknya sneakers yang merupakan sepatu yang paling digemari, tapi lain halnya dengan sepatu boots. Karena ada bidang pekerjaan tertentu yang mengharuskan orang memakai sepatu boots, mulai dari tentara, security, Pekerja konstruksi, pekerja kantoran, pekerja pabrik, sampai atlet juga menggunakan sepatu boots. Dari Muhammad Ali sampai Valentino Rossi menggunakan sepatu boots. Dari astronot NASA sampai polisi Pamong Praja menggunakan sepatu boots untuk menunjang aktivitas mereka. Meski sama-sama berjenis sepatu boots, namun setiap model sepatu boots pria bisa mempunyai fungsi yang berbeda. Selain sneakers, sepatu boots juga digemari oleh para pria karena praktis, nyaman, cenderung versatile, dan stylish untuk berbagai macam outfit. Ciri khas dari sepatu boots adalah didesain dengan bentuk yang lebih tertutup hingga menutupi mata kaki atau bahkan bisa lebih tinggi, tergantung dari jenis sepatu bootsnya. Langsung saja yang pertama kita masuk ke cara memilih sepatu boots pria yang bagus. 1. Mengetahui bahan yang digunakan. Umumnya bahan yang digunakan untuk membuat sepatu boots pria adalah bahan kulit atau perpaduan bahan sintetis Sepatu boots yang berbahan kulit memang mempunyai tampilan yang mewah Tapi butuh perawatan yang rutin agar lapisan kulitnya tidak kering dan pecah Meski demikian, sepatu boots pria yang dibuat dari kulit asli terkenal sangat awet hingga bertahun-tahun Sepatu berbahan kulit asli membuat kaki mudah bernapas saat memakainya dan mudah menyesuaikan dengan bentuk kaki kita jadi, kita bisa memakainya berkali-kali. Pilih sepatu boots dengan bahan sol yang baik, dengan jahitan kuat dan rapi. Sol sepatu yang baik harus dijahit, bukan hanya sekedar direkatkan dengan lem, agar menempel sempurna di bawah sepatu. 2. Lining Lining atau lapisan dalam sepatu juga harus terbuat dari kulit. Kulit berkualitas tinggi atau kulit alami, bukan sintetis tiga jahitan atau konstruksi pilih sepatu dengan jahitan yang rapi dan nyaris tak terlihat jahitan juga turut menentukan keindahan alas kaki sepatu boots dengan konstruksi good merupakan yang paling awet di pasaran di sisi lain sepatu boots pria dari bahan sintetis memang lebih mudah dirawat tetapi memang tampak kurang elegan ketika dipakai dibandingkan dengan sepatu boots pria berbahan kulit selain itu Bahan sintetis juga kurang kuat dan kurang tahan lama. Terlepas dari hal-hal tersebut, sesuaikan bahan yang dipilih dengan kebutuhan. Contohnya memilih bahan waterproof untuk keperluan aktivitas outdoor maupun industrial. 2. Menyesuaikan model sepatu boots dengan kebutuhan. Sepatu boots selain dipakai sebagai sepatu untuk bekerja dan berkegiatan yang memiliki suatu resiko kecelakaan, Ternyata sepatu boots juga bisa dipakai untuk menunjang trend fashion para laki-laki saat ini. Pada dasarnya, sepatu boots pria yang ada di pasaran juga cukup banyak untuk mendukung style teman-teman. Ada gaya formal, sporty, bahkan casual. Berikut ini beberapa model sepatu boots pria yang bisa dipilih untuk melengkapi outfit yang dikenakan. 1. Sneakers Boots Model sneaker boots yang biasa dikenakan untuk aktivitas outdoor seperti lainnya sneakers pada umumnya. Sepatu boots pria model ini paling cocok dipakai untuk melengkapi style kasual yang dikenakan, sehingga Anda tampak lebih maskulin. 2. Model hiking boots Sesuai dengan namanya, ciri mendasar daripada hiking boots adalah bentuknya yang sangat tinggi, hingga memberikan perlindungan kepada ankle sehingga membuat kalian lebih nyaman dan stabil dalam hal bergerak. Hiking boots lebih berat dan lebih sangat kokoh dibandingkan tipe sepatu hiking lainnya, sehingga bisa menjadi investasi jangka panjang. Sepatu yang memiliki ciri khas tangan banting ini kini telah menjelma menjadi sepatu casual yang sudah lekat dengan gaya fashion pria saat ini. Banyak di berbagai kalangan yang telah memilih sepatu ini untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari atau pada saat acara-acara casual lainnya. Sepatu yang dirancang untuk mendaki ini cocok untuk kalian yang gemar melakukan hobi yang berhubungan dengan alam terbuka dan naik gunung. Hiking boots ini telah dirancang sedemikian rupa untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pada kaki tanpa membatasi gerak. Kalian model hiking boots juga punya ciri khas high cut, sehingga bisa melindungi mata kaki dan menghindarkan dari cedera. Meski demikian, sepatu boots pria model ini tetap nyaman dan stabil saat dipakai, sehingga tidak membatasi gerakan kaki. Selain untuk mendaki atau menjelajah alam hiking boots juga ada yang didesain untuk memenuhi kebutuhan fashion dengan dipadukan bersama jogger pants dan jaket bomber. 3. working boots. Working boots yang didesain khusus untuk pekerja lapangan. Dengan kata lain, sepatu boots pria model ini berfungsi sebagai alat pelindung diri atau APD saat bekerja sehingga sering dilengkapi penutup jari yang terbuat dari baja ataupun komposit. Bagian sol sepatu biasanya dirancang dengan bahan khusus yang bukan hanya tahan terhadap air, tapi juga tahan terhadap larutan kimia berbahaya dan panas. Beberapa pekerjaan yang cukup berbahaya seringkali mengharuskan penggunaan sepatu boots pria terbaik yang tersertifikasi, baik sertifikasi sesuai standar nasional maupun internasional. Standar tersebut merujuk pada tingkat perlindungan yang ditawarkan, misalnya perlindungan dari benturan, tekanan tinggi, dan sengatan listrik. Kalau memang Anda memerlukan sepatu boots untuk bekerja, pastikan sudah sesuai dengan bidang pekerjaan dan perlindungan yang diperlukan. 4. Dress Boots Banyak pria suka sepatu boots tentara, boots cowboy, atau boots untuk bermotor. Sayangnya, jenis sepatu ini tak cocok untuk acara formal. Tapi, kita bisa mengakalinya dengan memilih boots resmi. Dengan desain yang ramping dan potongan rapi, dengan heels yang tidak terlalu tinggi dan bagian atas setinggi pergelangan kaki, Sepatu boots resmi biasanya tersedia dalam banyak hal, bisa brooks, wingtip, cap toe, dan lainnya. Tapi aturan tetap sama, semakin sedikit hiasan pada sepatu, semakin cocok sepatu itu untuk acara formal. Begitu pula sebaliknya. Gunakan sepatu ini dengan kombinasi denim gelap, celana bahan, atau jas casual. 5. Chelsea Boots Chelsea Boots adalah jenis sepatu yang fit mengikat pada kaki dan memiliki tinggi setinggi pergelangan kaki pertama kali muncul di era Victoria Chelsea Boots yang juga disebut pedok boot dan jodpur boot memiliki ciri yang khusus sehingga dapat mudah untuk memakai dan melepaskannya Boots dengan model ini memiliki beberapa ciri khusus yang akan memudahkan untuk membedakan dengan boots jenis lainnya Chelsea Boots biasanya akan berbentuk tinggi dan cenderung ramping di bagian pergelangan kaki selain itu Model Boots ini biasanya tidak menggunakan tali Untuk memakai Chelsea Boots ini, kalian bisa memadukannya dengan jas Dengan potongan model Chelsea Boots yang didesain tanpa tali atau resleting Namun terdapat karet pada kedua sisinya Salah satu keunggulan Chelsea Boots adalah bisa dikenakan untuk style santai dan formal 6. Jukka Boots Bentuknya agak mirip dengan Chelsea Boots tapi Cuka Boots ini sudah dilengkapi dengan dua atau tiga lubang tali sepatu serta biasanya Boots ini terbuat dari bahan kulit Ciri utama sepatu ini adalah pada tingginya yang menutupi pada pergelangan kaki Cuka Boots saat ini banyak hadir dengan warna yang tidak biasa Ada pula yang sengaja mempunyai eyelets, tali, dan sol dengan warna yang sangat kontras Semakin kontras dan berwarna-warni maka sifatnya semakin kasual Begitu pula dengan sebaliknya. Di saat warna yang sangat netral tentunya akan terlihat lebih secara formal. 7 Cowboy boots. Cowboy boots adalah sepatu boots yang biasa digunakan oleh para cowboy dalam menunggang kuda dengan kemudahan dan menemukan pijakan pada kaki di pelana kuda. Tinggi boots ini minimal sekitar betis. Tidak bertali dan tumit sekitar 2 inci. Boots pria model ini sangatlah pas dipadukan dengan kemeja dan jaket sporty dengan sebuah celana jeans 8. Motorcycle Boots Boots ini sangatlah keren apabila dipakai oleh seorang pria yang hobi naik motor dengan tingginya sekitar di atas pergelangan kaki Perlindungan sepatu ini sangatlah bagus karena dirancang mencegah akan terjadinya gesekan dengan jalan jika terjatuh dari motor serta ciri motorcycle boots ini adalah desain yang sangatlah safety untuk dapat melindungi para pemakainya Boots ini juga dikatakan biker boots dan sangatlah cocok untuk diserasikan dengan selain jeans hitam, kaos dan jaket kulit dan jenis lainnya. Di pasaran, motorcycle boots ini ditawarkan dalam berbagai merek. Uh -huh. Antara lain ada Alpinestars, Parkco, Dainese, pop Racing dan untuk produk lokal ada Respiro. 9 military boots hampir sama dengan jenis motorcycle boots namun perlindungannya lebih kepada lingkungan yang tidak akan bersahabat pergelangan kakinya tinggi dan biasanya terbuat dari bahan kulit model boots ini akan sangatlah pas untuk dipadukan dengan gaya vintage yaitu dengan menggunakan kaos vintage selain mengetahui jenis sepatu boots pria yang akan sesuai dengan kalian maka sebaiknya kalian juga dapat memperhatikan bentuk kaki dan juga kualitas dari sepatu boots itu sendiri, agar selalu nyaman dan serta memiliki daya tahan maka sebaiknya dapat memilih bahan kulit sapi asli dibandingkan terbuat dari bahan imitasi ataupun bahan karet 10. Rain atau winter boots varian yang terakhir ini bersifat seasonal karena sepatu musim dingin atau musim hujan ini umumnya digunakan pada saat musim dingin agar kaki tidak terkena percikan air dan tetap dalam kondisi hangat tapi hal ini mungkin tidak berlaku di beberapa negara khususnya di Indonesia karena rain boots ini setiap hari dan setiap musim digunakan di pasar-pasar tradisional untuk melindungi kaki dari percikan air Demikianlah tadi jenis-jenis sepatu boots yang umumnya di pasaran Jenis sepatu boots apa yang jadi favorit teman-teman? Silahkan share di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Selanjutnya memilih warna sepatu sesuai style yang akan ditampilkan Sebagian besar sepatu boots pria hadir dalam warna-warna yang cenderung gelap seperti hitam dan coklat tua. Hal ini memang sesuai dengan selera banyak pria yang menyukai warna hitam, karena serbaguna, mudah dikombinasikan warna lain, dan tampak maskulin. Tetapi, saat ini banyak produsen yang memproduksi warna lain, misalnya krim, tan, abu-abu, dan olive. Tinggal sesuaikan saja dengan selera dan kebutuhan outfit yang akan dikenakan. Setiap sepatu kulit memiliki desain, warna, dan bahan yang bisa kita pilih sesuai selera pribadi. Tapi, kita juga harus memperhatikan situasi saat memilih alas kaki. Sepatu kulit yang mengkilap sangat cocok untuk suasana formal. Sebaliknya, semakin redup warnanya, kesan resminya semakin turun, meski tetap keren. Sepatu berbahan suede, misalnya, yang lebih cocok dipakai untuk tampilan smart dan sual. Bahan kulit mudah diterapkan dalam berbagai gaya dan beberapa kulit eksotis akan memberi tampilan berbeda namun sebaiknya jangan memilih bahan kulit hewan langka yang terancam punah hal terpenting adalah menentukan kualitas dibanding kuantitas sepatu berkualitas akan lebih awet dan tentunya membuat kita tak perlu mengeluarkan banyak uang untuk perawatan dan penggantian sepatu baru karena kualitas yang rendah demikianlah video kali ini yang membahas tentang jenis dan kegunaan sepatu boots pria semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi